Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sekitar Leslor tentunya Baiklah sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di siang hari ini Kita awali dengan momen yang sangat luar biasa persahabatnya dari idola kesayangan kita di channel Youtubenya, Kabas Persahabat yang eksklusif sudah di up saja video terbaru nih Masya Allah Perhatikan tingkah laku dari Rizky pilar Yang selalu aja persahabat ya Ini ngerjain BBL nih Masya Allah Di uyak-uyak banget persahabat ya Di uwul, -uwul perut bundanya <guluh> Lagi jahilin BBL nih Masya Allah Luar biasa mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia untuk Dedek Lasti dan kakak Rizky Bilar Momen ini diunggah kembali oleh akun Let's Love Underscore. Ada kalimat caption yang dituliskan. Belum lahir aja udah dijailin mulu papanya katanya tuh Masya Allah. Dan kita lihat juga di sini banyak tanggapan dan komentar dari akun Instagram. Sandal saya mengatakan bapaknya jail banget ntar anaknya pasti kalem katanya tuh amin. juga saja persahabat yang mudah-mudahan sehat dan selalu bahagia. Dan doakan terus persahabat ya Mudah-mudahan Lesti lahirannya normal Keinginan Lesti adalah lahir bisa normal persahabatnya Yuk sama-sama kita berdoa untuk idola kesayangan kita Dan momen berikutnya persahabat ya Setelah Jailin Baby L, kakak Bilar dari edak ke Kejora Tentunya menunjukkan kekiutan keuangan dan keromantisannya di depan Mas Wawannya persahabat ya Masya Allah <laughs> Luar biasa pasangan ini Selalu saja membuat kita bahagia Dan selanjutnya juga ada kabar terbaru dari Ayah Kejora Persahabat ya kita lihat aja Di akun Instagram pribadi miliknya Ayah Kejora Mengunggah sebuah video persahabat ya. Wow kebersamaan Dengan besan ini mancing bareng ya Luar biasa Tetap selalu ini Selalu seperti Tetap seperti ini mudah-mudahan bersama selalu harmonis dan selalu bahagia nih untuk ayah kejora dan pub dance Ada kalimat khasnya juga ini tuliskan dalam postingan tersebut Mancing bareng beslan love love kata ayah kejora masya Allah Sehat selalu opa dan akinya baby L Luar biasa Nah kita lihat juga komentar banyak sekali Tentunya tanggapan yang sangat positif juga diberikan dari akun instagram Putri Anskar 2407 Sehat selalu ayah dan pap dance amin Masya Allah bangetnya selalu positif Selalu mendoakan yang terbaik nih Untuk keluarga besar dari Leslar Dan berikutnya komentar lain diberikan Dari akun pilar Ansker Video Masih dianyorkan Katanya tuh masih dong Masih liburan Mudah-mudahan ada kejutan dan cidukan vitamin manja Siang hari ini dari idola Kesayangan kita Berikutnya persahabat, kita juga mendapatkan info bahwa malam hari ini bakal ada live dari Lesti dan Bilar Kita lihat persahabat ya, live-nya akan ada di Traveloka nih, Masya Allah Tentunya semoga selalu berkah, barokah, dan selalu rizkinya mengalir untuk idola kita Traveloka Grand Bazar Battle, Rizki, Bilar, Lesti Kejora, ini mulainya jam 20 Sampai 21.00 waktu Indonesia Barat Persahabat, battle nih Rizky Bilar versus Lesti Kejora Bakal hadir Ngasih kejutan vitamin Untuk kita semua Alhamdulillah Persahabat, ya pantengin terus Tentunya agen Traveloka Lumayan buat nambah imun kita Wow Doakan yang terbaik mudah-mudahan selalu bahagia Selalu sehat, dan selalu dilindungi Tentunya dari orang-orang yang Jahat Diunggah kembali info ini oleh akun Leslar Singh ada kalimat caption juga yang dituliskan. Pantengin terus, yeah, ya lah Nambah imun katanya tuh support selalu untuk Rizky billar lesti Kejora. Persahabat ya, yeah, mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendoakan nih yeah, untuk tidak Lesti dan Rizky Villa Dan dalam postingan tersebut juga, banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan. Salah satunya dari akun It's Me underscore Sali 8, Live-nya di Instagramnya Traveloka ya, sayang-sayangku. Ntar malam kita gaspol, komen gasrek gasrek, dah kayak dulu katanya tuh. Sudah diajak, kita wajib kompak dan solid. Selalu mendukung, mendoakan, mensupport yang terbaik untuk idola kita. Tetap stay tune terus, pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.